Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai sahabat tani dimana saja kalian berada. Selamat jumpa lagi dengan saya di channel Ehat Tani. Selamat berjumpa, salam silaturahim. Semoga anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehat jasmani, dan rohani. Baiklah, sahabat tani, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat pohon gamal ya pohon gamal <tuh> rambatan untuk paneli pohon gamal uh, atau di daerah jawa barat ini dinamakan pohon kalikiria ya pohon gamal itu kalau di daerah medan itu pohon gamal ya di daerah yang lain gitu mungkin ini pohon apa gitu ini kalikiria ya dan semoga di saat ini kita ceria, bahagia, dan sukses selalu buat Anda sekalian, buat kita semua. Sebelum kita membahas tentang pohon gamal, pohon terbaik dari rambatan panili ini, untuk rambatan panili ini, mari kita membacakan sholawat Nabi dulu, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya hidup kita barokah, rizki, melimpah, milik banyak. Dan dijauhkan dari balai Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Shall 'ala Sayyidina Muhammad Semoga kita dirahmati Allah dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di dunia dan akhirat rezeki kita melimpah milik kita banyak dan dijauhkan marah bahaya dijauhkan dari Balai selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon gamal ya pohon Gamal diambil dari salah satu situs kembali ke alam itu dari hasil set ya penelitian pohon gamal itu kalau di kalau di Jawa Barat itu pohon kalikiria pohon gamal ini adalah dari tanaman asal dari Amerika Tengah atau Brazil di daerah asalnya digunakan sebagai pelindung tanaman kakao dan tanaman coklat ya dan dikenal dengan nama medri kakao oleh penjajah Eropa, tanaman ini dibawa ke benua Asia dan ditanam di India dan Sri Lanka sebagai tanaman pelindung teh sejak tahun 1870-an. Gamal masuk ke Indonesia melalui perusahaan perkebunan Belanda yang tertarik untuk menggunakannya sebagai tanaman pelindung di perkebunan teh Medan. Pada tahun 1900-an Namun Gamal hanya belum menyebar dan hanya ditemukan di daerah Medan saja Pada tahun 1958 Gamal ditemukan oleh Bapak Raden Sutarjo Martoatmojo Dialah yang memberinya nama Gamal Jadi dari situ asalnya pohon Gamal dan namanya Gamal gitu ya Yang diambil dari nama cucunya dan sama seperti nama presiden mesir gamal abdul nasir waktu itu gamal atau kamal jamal ya gamal itu kan diambil dari dari kamal atau dari jamal bisa juga ya jamal itu cantik ya halus bapak sutarjo menafsirkan gamal sebagai unta yang sanggup menundukkan sahara di indonesia itu padang alang-alang menaklukkan padang alang-alang atau erih lah, jadi kebun erih gitu. Kalau di pelak kan kupohon gamat jadi erih nate para ray gitu. Kupohon gamal jadi dilindungi kupohon gamal gitu ternyata erih mah kalah para gitu. Kalau mun panel lima, kalau panel itu dilindungi kok atau jadi rambatan di pohon gamang, rambat di pohon gamang itu justru baik. Uh, kemudian Menteri Pertanian di waktu itu Menteri Pertanian di Indonesia Itu Bapak Prenseda Mengartikan Gamal sebagai Gayang mati alang-alang Jadi langsung Kupam Menteri Bahwa pohon gamal itu Diartikan sebagai gayang mati alang-alang Karena gamal digunakan Untuk membasmi alang-alang Bapak setarjo mempopulerkan tanaman gamal ini ke seluruh Indonesia. Sekarang tanaman gamal bisa temui hampir di seluruh dunia ya, di seluruh Indonesia ya. Jadi ini pohon gamal itu pohon internasional itu kan dari Amerika asalnya, Amerika Tengah, Brazil gitu ya. Kemudian ada di Indonesia termasuk ada di daerah Jawa Barat di Kabupaten Cirebon Malaya di sini, di Sukanagara ya ada pohon gamal. Di pohon kali kiri, ya. gamal ditanam sebagai pagar hidup rambatan uh, paneli, ya. Kemudian, peneduh tanaman, penunduh tanaman teh, kakao, atau kopi, uh, kemudian menjadi rambatan paneli atau kemukus, kemukus ya, atau lada juga daunnya bisa bisa merupakan penambah nitrogen yang baik tanaman ini berfungsi pula sebagai pengendali erosi dan gulma terutama alang-alang daun-daun gamal eh, mengandung banyak protein dan mudah dicernakan sehingga cocok untuk pakan sapi pakan me doma itu metak itu kutukang mah daunnya tesok di di barawa ambil gitu untuk pakan pakan sasatuan maranihanana gitu ingon-ingon untuk ternak khusus ruminansia hewan memamah daun-daun ya. dan rantingnya yang hijau juga dimanfaatkan sebagai mulsa atau pupuk hijau untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi manfaatnya memang besar sekali ya. Daun-daun kulit batang gamal mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia dan ternak kecuali ruminansia, ya kecuali ruminansia hewan mamalia ya. Dalam jumlah kecil, ekstrak bahan-bahan itu digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit kulit. Kematik, kemudian sakit kepala, batuk dan luka-luka tertentu. Ramuan bahan-bahan itu digunakan pula sebagai pestisida dan rodentisida alami. Racun tikus Dewonogiri, irisan batang gama direbus dalam air dan diteteskan ke mata. Untuk mengobati penyakit belekan Ini kandungan anak, kandungan kimia dalam pohon gamal. Kandungan nutrisi pada komposnya, kompos daun gamal ya. Yaitu 3,15 persen nitrogen, kemudian 0,22 persen fosfor kemudian 2,2,65 persen kalium kemudian 1,35 persen kalsium kemudian 0,41 persen magnesium jadi memang ini pohon gamma ini sangat-sangat sangat bagus ya sangat bagus daunnya, batangnya, semuanya guna itu ada manfaatnya, ada manfaatnya. Jadi paneli juga bagus merambatnya pada pohon gama, karena saya sudah uji coba itu pada ada orang-orang tua dulu itu paneli itu dirambatkannya pada pohon labu ya, kemudian pohon hantap kemudian ada di yang di pohon nangka ya wah macam-macam itu orang tua orang tua dulu itu memang kreatif ya rajin-rajin ada juga di pohon kalikiria pohon gamma ya ternyata hasil riset penelitian ilmiah ini juga eh, saya membaca di sebuah situs-situs SMK kembali ke alam kalau tidak salah itu situsnya ya tadi yang sudah saya baca, ternyata manfaat pohon gamal itu sangat banyak sekali, ya. Dan semoga ini menjadi ilmiah, juga menjadi pengetahuan bagi kita untuk diaplikasikan, untuk direalisasikan, terutama untuk penanaman pohon paneli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.